Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sel Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Semoga pada pagi hari ini kita tetap semangat pagi Sampai siang nanti tetap semangat pagi Dalam menerima pelajaran perangkat lunak aplikasi keuangan Dan harapan Bapak Semoga apa yang Bapak sampaikan, kita bisa mudah menerimanya, mudah mengerti, dan bisa dipahami. Tujuannya adalah untuk masa depan nanti, apabila kita sudah keluar dari Dharma Jaya, kita punya bekal ilmu walaupun hanya sedikit. Oke baik, sebelum kita mulai, Bapak mau mengulangi kembali, menanyakan apakah semua laptopnya sudah hidup? atau komputernya sudah ya oke apakah filenya sudah dibuka semuanya oke sudah ya baik nah dalam pertemuan kita pagi ini kita akan membahas ataupun mempraktekkan bagaimana penggunaan fungsi-fungsi khususnya fungsi vlookup, fungsi sumip dengan fungsi ip serta fungsi penjumlahan pembagian dan perkalian di dalam membangun sistem akuntansi mulai dari kita menjurnal membuat buku bantu membuat buku besar membuat neraca saldo laporan keuangan yaitu laba rugi perubahan laba ditahan atau perubahan modal yang kemudian yang terakhir adalah neraca baik Bapak akan praktekkan ataupun Bapak screen apa share screen dulu untuk materi kita pada pagi hari ini Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya, semuanya baik. Perhatikan, sebelum kita mulai, Bapak mau menyamakan persepsi dulu. Mulai dari master account, apakah master account Anda sama seperti apa yang Bapak buat? Sama ya, oke. Oke yang kemudian yang kedua master buku bantunya apakah sama sama ya baik kalau sama yang kemudian jurnal umumnya apakah sama jurnal umum sama kolom, kolom kolomnya sama ya oke yang selanjutnya buku bantu piutang apakah sama sama ya. Buku pembantu utang sama. Oke, buku buku bantu persediaan sama. Oke, baik kalau begitu kita coba praktekkan ya. Yang pertama adalah dalam hal kita membuat ataupun membangun sistem akuntansi dengan berbasis Excel. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus tahu dulu Akun-akun apa saja yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut? Maka, Bapak katakan di sini sebagai master akun, dan harus ada juga nama-nama akunnya serta nomor akunnya masing-masing, seperti yang sudah kita buat di master akun ini. Yang pertama, yang kemudian setelah kita tahu nama-nama dan nomor akunnya, apakah dan kita juga harus tahu juga saldo masing-masing akun tersebut. Oke. Okay. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa melanjutkan laporan keuangan perusahaan tersebut dari periode sebelumnya ke periode seka sekarang. Oke. Okay. Tetapi kalau perusahaan tersebut baru pertama kali berdiri, artinya baru yang ada adalah kas sama modal ataupun kas yang ada di bank dengan modal. Kan begitu seperti dalam persamaan akuntansi aset sama dengan utang ditambah modal, gitu ya nah langkah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apakah perusahaan tersebut memiliki piutang kalau dalam contoh kita ini, perusahaan ini memiliki piutang 181.500. ini piutang ini adalah bukan kepada piutang kepada satu orang tetapi terdiri daripada beberapa oh, orang, maka kita harus tahu Siapa saja yang memiliki piutang kepada piutang kita kepada siapa saja yang memiliki piutang ini, maka di sini muncullah yang namanya master buku bantu piutang. Ada Mirako Digital 104, Panorama Foto 77 sehingga saldonya secara total 181.500 dan sama seperti apa yang ada di neraca saldo ataupun di saldo piutang. Jelas ya? Sampai di sini jelas? Oke, yang kedua kita lihat apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang dagang kah, Di bidang manufaktur kah, Atau di bidang jasa? Kalau di bidang jasa tentunya tidak memiliki persediaan. Tetapi kalau di bidang dagang dengan bidang manufaktur pasti memiliki persedia persediaan. Namun dalam hal ini kita akan membahas perusahaan dagang. Maka di sini ada namanya persediaan barang dagang. Nilainya adalah 891 juta. Oke, nah 890 juta ini tentunya terdiri daripada beberapa barang, bukan satu jenis barang saja. Ya kan? Maka di sini adalah namanya master buku bantu persediaan. Di sini ada tiga jenis barang, yaitu Nikol D700, Nikol D600 dengan Nikol D600. Dengan kuantitas masing-masing, dengan harga pokok masing-masing, sehingga nilainya adalah sebesar 891.600, sama seperti yang ada di buku ataupun di saldo persediaan. Gitu ya, yang selanjutnya adalah kita lihat dulu apakah perusahaan tersebut memiliki utang usaha. Oke, kita. Apakah memiliki utang usaha? Kita lihat, utang usaha saldonya adalah 196 juta. 196 juta ini utang kepada siapa sajakah perusahaan? Maka di sini kita cek, kita tak cari, oh cuma satu perusahaan yaitu PT. Nicole. Nilainya 196 juta. Nah ini langkah yang pertama yang harus kita tahu dulu kita siapkan. Agar menjadi dasar kita untuk melakukan pencatatan di periode selanjutnya. Oke. Langkah yang kedua adalah membuat master ataupun kita katakan tabel jurnal umum. Di sini Bapak katakan kolom keterangan ataupun kolom nama akun juga boleh. Nama akun. Oke, nama akun juga boleh. Oke, nah. Disinilah yang nanti akan kita ketikkan nama-nama akun pada saat kita melakukan penjurnalan. Umpamanya, terjadi penjualan secara kredit. Kira-kira jurnalnya apa? Ada yang tahu? Kalau terjadi penjualan secara kredit, kira-kira jurnalnya apa? Halo? Halo? Kalau seandainya, kalau seandainya terjadi penjualan secara kredit, jurnalnya kira-kira apa? Oke, piutang pada penjualan, terus masih ada lagi nggak yang lain? Masih ada yang lain? Kita pada penjualan apabila kita menggunakan metode fisik atau periodik, tetapi di sini kita menggunakan metode perpetual, maka di sini ada namanya buku bantu persediaan. Maka jurnal yang satunya lagi adalah harga pokok pada persedia persediaan. Apakah kita harus mengetik satu persatu di sini? Kalau kita ketik satu persatu di sini, tentunya nama namanya nanti akan berbeda beda maka di sini kita akan buatkan rumus. Kita akan membuatkan rumus di sini membaca nomor akun. Oke. Okay? Membaca nomor akun berdasarkan nomor akun dengan dasarnya yang ada di master akun. Oke. Okay? Kira-kira rumus apa yang bisa Bapak ketikkan di sini untuk bisa membaca nama-nama akun pada kolom Keterangan atau nama akun ini. Ada yang bisa bantu Bapak? Di look up, oke. Okay. Ada lagi yang lain? Franciscus? Bisa bantu Bapak? Bisa bantu Bapak? Apa kira-kira fungsi apa yang kita gunakan di sini? Kedengaran, su kedengaran suara Kedengaran suara Bapak? Oke, kedengaran ya. Fungsi fungsi apa? Fungsi IF atau fungsi IF. Kalau fungsi IF kita gunakan, maka kita harus membuat fungsi if sebanyak sekitar 80. Kebanyakan, maka kita akan bingung nantinya. Oke. Kalau dian oktaviani kira-kira fungsi apa yang bisa kita gunakan di sel D8 ini? Kata yang lain, ada yang bisa bantu Bapak? sendi Haluk up, haluk up itu membaca secara horizontal. Kalau kita membacanya adalah secara vertikal. Sinta Monica, kira-kira apa fungsi yang kita gunakan di sini? Tadi ada mengatakan if, apa, uh, if, ada mengatakan look up, oke? Okay. Kira-kira apa? He look up atau if? He look up, oke? Okay. Sinta bisa bantu bapak bagaimana rumusnya akan bapak ketikkan di sini? Oke, okay, Atau yang lain mungkin ada yang bisa bantu Bapak Rumus apa yang Bapak ketikkan di sel D8 ini Rosa Gak ada yang bisa bantu Bapak oke okay, sama dengan sama dengan pilook up oke okay, terus buka kurung buka kurung oke okay. itu tolong dong adiknya itu yang yang lagi nangis di apa namanya di miota aja itunya apa mikrofonnya biar gak kedengaran ke sini oke okay, terus up up apalagi Okay, mungkin Thomas bisa bantu Bapak, oke. Okay.